jiwa jiwaku dalam aman Tak kulihat lagi cahaya cinta Kamu hadir coba bawa bahagia Ketika ku masih mati Dia yang pertama membuatku cinta Dia juga yang pertama membuatku kecewa Kamu yang pertama menyembuhkan luka Tak ingin lagi ku mengulang keliru cinta jadi kisah yang sempurna oh Tuhan yakinkan cinta ini oh hati yang terkunci terbuka kebahagiaan Membuatku kecewa Kamu yang Juga pertama